Ah, ini kisah saya saja, yaitu kisah saya tidak diterima masuk menjadi anggota pasukan elit, yaitu Kopassus. Padahal waktu itu saya masuk ranking 5 besar. Sarcap atau dasar kecembangan infanteri dari jumlah kurang lebih 153 ya, perwira infanteri, kalau nggak salah 153 ya. padahal <tuh> waktu Sarcap itu saya dapat informasi ya, dapat informasi bahwa siapapun lulusan AKMIL. Ya, Sarcap infanteri, ranking 1 sampai ranking 20 itu Mas ah Itu yang saya dapat informasi. Begitu, maka setelah saya dapat informasi itu, saya melatih fisik saya. Semakin keras. belajar dengan keras. Akhirnya tumbuh. Lima besar ranking, lima besar sarcap infantir di Cipatat, Bandung. Tapi tidak diterima. Saya sempat kecil berat. Waktu itu saya sempat kecewa berat waktu itu kenapa saya tidak bisa masuk komando opasus padahal cita-cita saya masuk komando dimulai sejak saya taruna sejak saya taruna saya sangat jatuh cinta kepada Kopassus. Jadi waktu kami Taruna dulu, ada anggota Kopassus yang datang ke Akmil, tandingan dengan Taruna. Apalagi waktu itu kami tingkat dua ya. Pak Prabowo sebagai danjeng Kopassus datang ke Akmil lewat udara, terjun. Wah, tambah bangga menjadi anggota Kopassus. waktu itu masih Taruna. Sampai saya memiliki seragamnya Kopassus. waktu itu saya pakai kaosnya Kopassus yang darah mengalir dengan celana Kopassus. itu saya pakai Taruna tingkat 2 kemudian saya berfoto. masih ada fotonya di Jadi saya simpan itu. Saking bangganya, saking inginnya masuk Kopassus, jadi saya ting... bahkan kalau saya yang memimpin uh, pasukan pada saat berlari atau berjalan dan saya uh, yang kebetulan memimpin barisan itu maka yang saya nyanyikan adalah Mars Komando sampai apa mati, yeah. waktu saya tingkat dua setiap saya juga bah, uh, saya sersan Taruna setiap saya membawa barusan Kopal Taruna wajib lagu komando harus komando, artis cita-cita itu sejak Taruna, kemudian saya masih ingat ada cerita tingkat tiga. Waktu kami sudah tingkat tiga, Sersan Martaruna. Ada, ada teman saya waktu itu, oh, beliau komandang Resimen Kor. Saya tahu, eh fisiknya kuat, poranya pintar juga. Yaitu Sersan Martaruna Joko Sjono. Hmm. Cita-citanya juga komando. Namun, di saat tingkat 3 mulai pembacaan kecabangan. Tingkat tiga akhir lah. Teman saya, yang waktu itu jadi komandan resimen Corps, Pak Joko ini, ya Pak Joko Setiono ya. Dari Pak Arhamud. Saya infanteri Makinnya akan ketemu Soleh, selamat ya Kutitipkan komando Barat merah kepadamu Wah Saya ingat itu kalau lebih begitulah ceritanya Enggak salah di gurun Sumartal itu ya Saya bilang Iya Dalam mati saya ini Teman saya ingin masuk komando juga Tapi masuk ke cabangan Arhanu. Yang kelak, kami semua masuk kotrat ya. Nah, itulah yang membuat saya kecewa. Sangat-sangat kecewa waktu itu. Tidak keterima masuk Komando. Bahkan di, di tanya jawab di psikotest kalau nggak salah itu. Karena di situ, cita citamu apa? Masuk satu mana? Langsung saya bilang, grup satu. Terus, apa yang kedua? Grup anti teror. Ketika itu grup anti grup 5 kalau nggak salah ya Yang saya tahu cuma kepasus. Cita-citanya itu Singkat cerita setelah lulus masuk sarcap Nah setelah sarcap itulah saya dapat informasi Entah siapa yang ngomong pengasuhkah apa-apa ya bahwa yang masuk ranking 20 besar lulusan Akmil Sarcat Impantri masuk ke Pasus. Eh, itu yang membuat saya semangat. Wow, oh, kulati diriku keras, fisikku kulati, akademiku pelajaranku, wasa otak biar masuk 20 besar. Eh, waktu itu masuk lima besar. Ya, masuk lima besar. Nih, pada saat tim dari Kopassus datang, kecipatat kami dibariskan. Kami dibariskan. Kudengar-dengar, dengar katanya yang diterima yang 1.70. Tuh. Hmm saya waktu itu tinggi 168 kurang 2 nih kurang 2 cm akhirnya saya jinjit ketahuan, suruh ke belakang saya berpikir dalam hati waktu saya tidak masuk komando karena kurang 2 cm tinggiku itu waktu itu ya Nah, waktu itu, padahal Masuk komando tidak harus 170 Untuk perwira Tapi itu yang saya paham waktu itu Wah, kecewa berat saya kawan Kecewa Tidak masuk komando Ya, ya sudah sudahlah, Kalau tidak bisa komando masuk kontraklah. Nah. Saya taunya itu Gagal komando, kosrat. Tapi pada saat selesai sarkap, mau masuk ke kecabangan masih masuk ke apa? Ke kota masing-masing. Pembacaanlah ceritanya ini. Ih, tidak ada nama saya di kosrat. Tambagi berat sudah Kopassus sudah masuk. Nama saya di Kostra juga tidak ada. Saya dapat Kodam eh, 6, Kalimantan. Wah, kok di hati saya di situ awal. Saat itu ya. Jadi saat itu sampai saya ngomong ke sana kemari. Saat itu saya bilang, Wah kalau saya masuk Kodam ini, sama saja saya ini, seperti orang sipil dikasih batik loreng, ah itu peman saya itu, ah percuma saya masuk tentara ini kalau tidak masuk komando, komando gagal, percuma juga tidak masuk kostra malah dapat kodam, wah waktu itu ramai, artinya saya negosiasi dengan Gumil, guru militer komandan saya, saya dan sat saya dan yang paling berjasa juga saya, waktu itu saya tidak bisa lupakan itu, teman saya, Mas Wiji, Wiji Kurnia. Saya bersikuku, saya harus masuk kostum Cukuplah saya kecil yang pertama kalinya tidak masuk kosan. Saya bilang sama teman-teman saya, sama pelatih-pelatih saya, Cukuplah kecil yang pertama saya tidak masuk ke PASUS. Tolong jangan biarkan saya kecewa yang kedua kalinya dengan tidak masuk kontrak. Karena waktu itu saya ser, karena waktu itu abnya negosiasi setengah malam apa udah. Ya, singkat cerita masuk kontrak. Saya kan yang namanya pura muda kan belum tahu gambaran seperti apa itu isinya kostrat, nggak ngerti, apa itu kodam nggak ngerti kita apa dalamnya itu waktu itu ya paling secara teori lah kami tahunya, tapi gambaran secara fakta di lapangan kami belum tahu seperti apa. Yang jelas urut urutannya di kepala saya itu yang pertama kopassus, yang kedua kosterat, yang ketiga kodam. Itu di kepala saya sebelum ini urut urutan pasukan ini. Di masa itu saya berpikirannya seperti itu. Ya, gagal eh, komando. Dirinya di kostrat. ternyata di kostrat kawan. Saya waktu masuk kostrat, kutemu ini juga pasukan-pasukan elit. -pasukan Ada si Nur saya Pak Kunto. Anaknya Pak Triswi Trisno ya. Pak Kunto. Yang sekarang. Yang saat ini beliau. menjabat sebagai Panglima Kodan Tiga ya saat ini. Panglima Kodan Tiga. Siluwangi Jawa Barat. Sehingga juga setelah saya masuk. Setahun berikutnya. Ada Pak Ahaye ya. Adik saya ya itu junior saya waktu itu Mas Aie Mas Kostrat anaknya PSB. Bahkan teman-teman saya yang ringking satu di Sarjap, ringking dua. Ya, kita lagi malah masuk Kostrat ya. Ini kawan. Jadi, jadi saya waktu taunya Kopassus paling atas, Koduan nomor 2 Kostrad, yang ketiga Kodam. Setelah kami jalani kehidupan di tentara, ternyata Kopassus, Kostrad, Kodam adalah memiliki, adalah pasukan-pasukan terbaik. yang membedakan adalah tugas. Berat tugas berbeda, maka latihan juga agak ada perbedaan. Semakin tinggi risiko suatu tugas, maka otomatis latihannya juga semakin keras. Makanya saya langsung berpikir secara bijak, bahwa Kopassus adalah satuan elit bergerak secara unit-unit kecil dengan sasaran khusus yang sangat strategis baik dalam luar negeri jumlahnya sedikit dan latihannya sangat kritis dan memiliki tugas-tugas khusus jadi bergerak dalam kelompok kecil itulah yang dis itulah kelebihan Kopassus Kostrat adalah suatu pasukan yang bersifat strategis. Yang bisa digerakkan dalam jumlah yang sangat besar. Dan di Kostrat itulah tempatnya berbagai ilmu, taktik, dan strategi perang. Termasuk alutsista dan seluruh kecabangan. Baik tempur maupun tempur ada di Kostrat jadi ini sudah berbicara yang lebih besar undang kodam ternyata juga memiliki peran yang sangat penting sebagai komando dalam operasi teritorial artinya Kopassus Kostra Kodam semua adalah patriot-patriot bangsa semua adalah tentara nasional Indonesia yang memiliki fungsi dan tugas yang sama namun secara khusus ada perbedaan. Itu kawan. Jadi sekali lagi Kopassus itu adalah satuan elit unit-unit kecil yang memiliki tugas khusus lengkapan Khusus, baik perlengkapan perorangan maupun perlengkapan kelompok khusus, karena tugasnya tugas-tugas khusus. Ini lebih cenderung kepada yang bersifat sangat-sangat rahasia, makanya jumlahnya sedikit. Ustadz adalah skala strategi yang lebih besar. itu saya bisa memahami itu setelah pangkat mau naik letnan satu baru saya bisa memahami dan baru saya mau menerima itu kenyataan kenapa saya tidak masuk kopassus ya. ternyata mungkin itu dalam takdir itu ya. pun ya, ceritanya kawan Saya tetap bangga. Pada Kopassus. Walaupun tidak pernah masuk di Kopassus. Ya kalau cuma pernah waktu sarcap saya lari-lari di Cijantung. Saya pernah lah lari-lari waktu itu sarcap itu. Waktu itu belum tahu kita mau masuk Kopassus, mau masuk Kostrat. Tapi saya sudah pernah ke Cijantung waktu itu. Sama teman saya itu Mas Elfino. Kebetulan Pak Elfino ini teman saya, Agnus 9 bapaknya juga adalah seorang Jenderal dari Kopassus. Termasuk teman saya, Pak Turisitumpul, ya. Pak Elfino di Kopassus, kami di Kostrat. Tetap, saya bang dengan komando. Makanya, waktu saya di Kostrat itu bariknya hijau, ah, kesempatan membentuk komunitas peta semua bariku pakai, termasuk barit merah ini. Itu kawannya sempat kecewa ya, tapi Alhamdulillah kekecewaan itu terobati setelah saya memahami. Ini kawan, terima kasih, mudah-mudahan cerita ini Bro, ada manfaatnya terkait motivasi bahwa dimanapun kita berada. Dimanapun kita ditugaskan sebagai seorang prajurit. Apapun kursnya, apapun kecabangannya, apapun baretnya. Kalian semua adalah patriot bangsa. Dan kita menjalani, menjalani takdir yang berbeda-beda. Menuh, cakra, kodam. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Dekah, NKRI harga mati.